harapan apa sih yang akan bapak koreksi kepada anak-anak di -anak ke depan? Informasi seperti apa? Baik, jadi eh, dari pendidikan nasional tahun ini bapak terang ada tidak dipusatkan pada satu titik, tapi terpusat pada beberapa titik yaitu di kecamatan. Ini mengandung maksud agar eh, semua bisa merasakan, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya. Dan uh, sebelum hari ini, hari hari itu sudah ada kegiatan uh, awal ya, dilakukan kegiatan-kegiatan lalu -kegiatan ASN ya, dan ini sudah berjalan dan pada hari ini itu diumumkan hasil-hasilnya Rangkaian kegiatan ini, ini menggunakan uh, maksud agar program kurikulum merdeka di mana guru dan murid itu diberikan kesempatan yang fleksibel untuk apa? untuk bisa mewujudkan yang namanya uh, karakter ya, dan uh, kompetensi nah, oleh karena itu, saya sangat optimis saya sangat optimis melihat dari hasil kegiatan yang dilaksanakan dan saya monitor di beberapa titik kecamatan dengan apa yang saya lihat nah, tapi mulai dari kelompok uh, usia dini Kelompok PAUD, TK, sampai dengan tingkat uh, SLP ini mereka sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa, demikian juga tadi, saya melihat uh, para guru, ya, para guru, para kepala sekolah, juga peran serta dari semua komponen yang terlibat. Baik orang tua, ya, pemerintah desa, kecamatan, saya sungguh yakin ya, pendidikan di Kabupaten Ngada ini menyongsong Indonesia Emas. 2045 ini kita bisa wujudkan manusia manusia Ngada yang, yang berkualitas dan berkarakter. Ini saya sangat yakin. Oleh karena itu pemerintah kabupaten yang ada ya, dengan berbagai upaya ya, melakukan kegiatan-kegiatan baik dari program kurikulum ya, juga dari pengagaran. Ini kita selalu berkolaborasi dengan provinsi juga Kementerian Pendidikan Kudayaan, untuk bisa melakukan segala upaya terobosan inovasi untuk bisa mengantar anak-anak kita ke depan untuk menjadi generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang cerdas dan generasi-generasi yang punya uh, integritas demikian juga uh, karakter anak-anak ini bisa sudah dibentuk sejak dini dan saya sangat yakin ke depan Kualitas sumber daya manusia di Ngada, ini kita harapkan pasti akan menjadi baik dan luar biasa. Dan ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Ngada, yaitu terwujudnya masyarakat manusia Ngada yang, yang unggul, unggul mandiri dan berbudaya. Nah ini tentunya unggul di sini, salah satunya adalah unggul kualitas sumber daya manusia dalam rangka bisa memanfaatkan, memaksimalkan mengolah seluruh sumber daya di kabupaten. Kuncinya adalah sumber daya manusia. Boleh kita punya potensi yang luar biasa, tapi jika kualitas sumber daya manusia ini tidak baik, maka semua tidak bisa kita olah dengan baik. Saya pikir ini yang perlu disampaikan sekalian. Ya. Dalam rangka lebih lebih dan saya mengerti kalau untuk kegiatan mereka dua SMA ini ini menjadi anjlok kemarin bakat anak-anak. Nah, apakah ada tindak lanjutnya dari pemerintah Bali sehingga bakat anak-anak ini tidak mati di tengah-tengahnya sehingga mungkin. Uh, Kompetenya ada di ada 12 kawasan. Bagaimana kita menerus seleksi dikubus misalnya uh, kecamatan golewa ini ada lima kubus, ada lima kubus baik kita melakukan seleksi yang terbaik untuk melawan di dicamatan lain. Apakah tidak ada juga seperti itu? Ya, jadi begini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, itu sudah ada ini inisiatif sudah ada inovasi yang dilakukan uh, pendidikan Rakyat juga inisiatif ini juga sudah dilaksanakan oleh kecamatan-kecamatan Kecamatan. kemarin. Mereka yang tingkat SBD ini sudah berjalan. Untuk tingkat SLP, SRA ini ya ini uh, dalam bulan Mei ini akan ada. yaitu untuk uh, lewat itu berpusat di uh, Matolopo Komisaris Kecamatan. Uh, Popcam ini juga uh, bagian daripada untuk uh, menindaklanjuti uh, kompetensi yang mereka ini termasuk kemarin. Yang uh, dilanggar demikian juga tingkat SMA. Ya, tingkat SMA ini selalu ada dan pada akhirnya tahun ini kita juga uh, diminta sebagai tuan rumah. Surat Inkap ini sebetulnya secara, secara berjenjang, secara berlapis, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian pada saat uh, dia terjun di surat Inkap itu. Mereka-mereka yang sudah terseleksi dari semua sekolah, baik tingkat SD, SMP, sehingga nanti kita bisa tahu persis. Dan ini terbukti, pada tahun kemarin kita bisa menjuarai surat ini. dan Kita harapkan tahun ini juga, sebaiknya tahun ini, anak-anak kita juga bisa kembali mempertahankan yang sudah kita raih pada tahun 2022 kemarin. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional hari ini, adakah konsep dari pemindahan ada dalam rangka meningkatkan manusia uh, apa namanya kira-kira apa konsep khusus dari pemindahan dalam rangka meningkatkan pendidikan? Iya ada sendiri. Jadi gini untuk meningkatkan pendidikan ya, segala upaya yang kita lakukan baik itu sekolah swasta sekolah negeri. Ya, Demikian juga peningkatan. Jadi ada dua. Yang pertama Peningkatan kompetisi anak industri, yang kedua, kita upayakan peningkatan guru, ini penting sekali. Dan pemerintah Kabupaten Naga melalui pendidikan kebudayaan, ini sudah melakukan itu. ya. Yang pertama pendidikan, kita lihat di mana-mana ada lomba, lomba tadi kita saksikan bersama anak-anak diberikan penghargaan, itu kena hasil lomba. Dari, kita lihat dari semua olahraga kemudian kesenian kemudian bagaimana mempertahankan kebudayaan melalui apa jati kemudian melalui apa lomba menabur bumbing ini sebetulnya uh, implementasi daripada kurikulum yang ada yaitu kurikulum lokal buatan lokal sehingga uh, pendidikan dan kebudayaan ini uh, ini bisa berjalan dan diharapkan Orang ada ini nanti pasti akan menjadi orang-orang yang unggul. Dan pemerintah ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu melalui program kegiatan, kemudian melalui keberpihakan, keberpihakan termasuk bagaimana pembangunan fisiknya, kemudian kurikulumnya kegiatan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Saya pikir sudah ya. Terima kasih.